Hai hai hai Di alam liar harimau termasuk mamalia yang cenderung suka menyendiri Mereka biasanya berjalan-jalan sendiri di wilayah teritorialnya Satwa ini juga merupakan predator nokturnal yang suka berburu mangsa di malam hari Penglihatan mereka di malam hari enam kali lebih tajam dibandingkan manusia Gak hanya itu aja dibandingkan singa harimau sendiri cenderung lebih jarang mengaum. Tetapi apabila mereka mengaum, suaranya akan terdengar begitu keras hingga bisa menakuti mangsanya hingga jarak 3 km. Selain penglihatan dan auman mereka yang sangat luar biasa, namun kekuatan mereka juga nggak bisa diremehkan. Seperti suatu kejadian yang terekam kamera ketika seekor ular piton dan harimau terlibat duel hidup mati. Piton melilit harimau yang sedang memberontak mengguling-gulingkan diri di arena pertarungan. Pertarungan dua hewan liar ini bisa digambarkan penuh pertumpahan darah. Harimau yang ganas juga tak mau kalah, ia pun menggigit tubuh ular yang melilitnya. Video pertempuran sengit antara piton besar dan harimau siraja hutan ini diunggah oleh oreo.geprek 8 di TikTok. Video pertempuran sengit antara piton besar dan harimau siraja hutan ini telah ditonton sebanyak 23 ribu kali. Eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Dua satwa garas ini bertempur di pinggiran hutan Ular memanfaatkan lilitannya untuk menemukan harimau Sedang si raja hutan memanfaatkan taringnya untuk menyayatnya nyayat tubuh ular Video berdurasi 1 menit 29 detik ini memperlihatkan dua hewan ini saling mempertaruhkan nyawa. Harimau nampak dalam keadaan terdesak karena dililit kuat-kuat oleh piton. Harimau pun berusaha melonggarkan lilitan piton dengan berguling-guling dan menggigit piton. Namun piton enggan melepaskan lilitannya. Meski terluka dan rawan dicabik-cabik harimau dengan taringnya, piton tetap melilit harimau dengan sangat kuat. Namun akhirnya harimau pun tumbang akibat remuk dililit oleh piton. Kata kucing besar tidak merujuk pada spesies kucing tertentu, namun hanya membedakan ukurannya yang lebih besar dari kucing yang biasa kita lihat. Singa dan harimau mungkin menjadi nama yang paling terkenal dari jenis kucing besar, tetapi ada beberapa kucing besar yang tidak kalah kuatnya. Seperti sebuah video yang memperlihatkan seekor macan tutul yang sedang memangsa anjing, diunggah oleh akun @romaliza di Instagram. Di tayangan itu, seekor anjing tengah tidur pulang di depan pintu rumah majikannya. Anjing tak awas bahaya tengah mengintainya. Di saat anjing tertidur dalam posisi meringkuk, datang seekor macan tutul. Macan tutul itu berada persis di hadapan anjing malang tersebut. Tiba-tiba saja dalam gerakan yang cepat, macan tutul menerkam anjing. Macan tutul menggigit anjing di bagian leher. Anjing itu pun tak berkutik. Ia menggelepar kesakitan. Kejadian macan tutul mangsa anjing yang tengah tidur ini terekam kamera CCTV. Nampak di rekaman anjing tersebut tak kuasa memberontak saat diterkam macan tutul. Tapi mungkin anjing meraung saat ia digigit oleh macan tutul. Keributan saat macan tutul memangsa anjing itu nampaknya didengar oleh pemilik rumah. Majikan si anjing nampak kemudian membuka pintu dan mencari keberadaan anjingnya. Saat itu kemungkinan macan tutul telah membawa lari anjing yang jadi mangsanya.